E, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan membahas e, salah satu kasus pada buku saya, Machine Learning Teori Satu Studi Kasus dan Implementasi menggunakan Python. Nah, e, di video berikut, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang KNN. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mendemonkan salah satu studi kasus yang ada pada buku saya ini yaitu tentang klasifikasi buah berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah. <tuh> Uh, di sini saya akan mencoba melakukan klasifikasi terhadap buah menggunakan eh uh, KAN. Adapun dataset-nya saya ambil dari Kaggle, itu judul eh nama dataset-nya Fruit uh, Data with Colors. Nah, jadi dataset ini adalah dataset eh uh, buah dengan ciri-ciri tertentu. Nah, di sini ada uh, 1 2 3 4 5 6 ada enam uh, ada enam uh, fitur yang pertama nama buahnya kemudian uh, subjenis buahnya kemudian beratnya lebarnya Heightnya uh, dan uh, color score Nah, Jadi berdasarkan ciri-ciri ini kita akan mencoba melakukan klasifikasi Oke okay. <tuh> okay, kita langsung saja Uh, langkah pertama adalah saya akan uh, mencoba mengimport library yang kita butuhkan Pasti kita akan uh, membutuhkan library nampai nam Jadi yang pertama saya akan load adalah Kemudian pandas Kemudian Uh, saya akan mencoba membaca dataset. <coughs> nah, uh, sebelumnya uh, saya akan uh, upload saja dulu. Uh, saya tidak akan menggunakan uh, kagel tapi langsung saya upload di sini. is <coughs> Oke. <Okay. coughs> nah, <coughs> di sini <coughs> uh, buahnya sudah ada labelnya, labelnya sudah dalam bentuk uh, numerik jadi satu itu adalah apple dua itu adalah mandarin kemudian memiliki subtype yaitu granny smith mandarin, kemudian apple ada yang uh, braeburn kemudian dia memiliki berat, lebar, dan panjang dan tinggi, dan color color score nah uh, sebagaimana uh, contoh pada buku saya tersebut uh, kita akan mencoba untuk melakukan uh, pengecekan terhadap Dataset ini Apakah pada dataset ini Ditemukan ada permasalahan atau tidak Oke okay. Langkah pertama saya akan mencoba Melihat berapa sih jumlah datanya Ini bisa saya gunakan Misalnya Buah .info Nah ini kita jalankan Sebentar Nah di sini terlihat bahwa Uh, semua <coughs> semua uh, Item ini Dia uh, Berjumlah sama Jadi 59 Kemudian label itu bertipe uh, Integer Fruit name dan subtype itu objek Dan yang lainnya sudah numerik Nah um, Sekarang <coughs> uh, Kita akan coba Uh, kita cross check apakah uh, satu ini benar Apple, dua ini benar Mandarin, tiga ini apa tiga ya? Uh, uh, tiga itu orange, empat itu lemon Jadi kita akan coba cross check apakah antara label name dengan uh, Fruit name-nya itu uh, sama. Uh, kita ambil buah dot uh, fruit label, kita ambil nilai uniknya. Kemudian yang ini juga kita ambil nilai uniknya yang untuk root name-nya. Oke, <tuh> oke, okay. okay. uh, sudah oke. Okay. Kemudian kita cek apakah um, Oke, okay. jadi <coughs> datanya agak seimbang ya. Kita punya 19 apple, punya 19 orange, punya 16 uh, lemon, dan hanya 5 yang uh, mandarin. Oke, okay, das oke, okay, tidak apa-apa. Yeah. Selanjutnya <coughs> kita akan mau coba lihat uh, ada nggak uniknya. Uh, oke, okay, selanjutnya kita akan coba nge cek uh, missing value ya. Tadi kan kita sudah uh, lihat bahwa uh, jumlahnya 59 uh, Ini gak ada yang gak ada yang enggak ada yang aneh kan, tapi kita takutnya itu misalnya nilai berat. Berat itu kalau 0 itu di bisa dikatakan sebagai missing value. Jadi kita akan akan lihat apa saja sih nilai-nilai yang ada dalam uh, semua fitur yang ada pada dataset ini. Um, agar kita bisa melihatnya secara big picture kita akan coba untuk um, tampilkan dia dalam bentuk grafis ya, saya akan menggunakan seaborn nah saya akan, nah, uh, saya akan bikin um, graph sama dengan sms.firegrid read itu yang akan saya Tampilkan oke okay. kemudian g. Dot, um, map pada diagonalnya diagonalnya itu saya akan Tampilkan histogram uh, histogram His kemudian pada mm, off dietnya yang selain pada diagonalnya off dietnya itu saya mau tampilkan file plot aja ya? eh, scatter, scatter plot scatter plot oke okay. kita coba lihat nah Uh, selain um, Bisa melihat uh, nilai-nilainya okay. Ini biar bagus Saya kasih who Who-nya ini Ada nama labelnya Labelnya fruit name Okay kita akan melihat selain bisa ngelihat nilainya di sini kita bisa ngelihat bentuk-bentuk relasinya seperti apa pakai datanya itu ada relasi atau tidak kemudian jumlahnya berapa nah ini ada pencilan atau tidak nah itu bisa kita lihat dari graf-graf ini nah yang menarik di sini kan um, nilai dari mass mas ini uh, berat ya itu antara 100 sampai 400, ini dari 6 sampai 10, ini dari 4 sampai 10, ini dari 0, sekian sampai 0, sekian kecil dari 1. Artinya ini nilainya kan, range-nya itu nggak, nggak, nggak, nggak, nggak sama, scaling-nya nggak sama. Jadi kan gini, kalau kita pakai K&N itu, untuk data begini ini, itu adalah sangat, sangat bermasalah. Hmm, bayangkan gini, bayangkan misalnya saya punya data berat. Berat itu satu buah Misalnya satu buah apel itu Beratnya adalah 10 Kemudian um, Saya punya buah lain Misalnya buah nenas Itu beratnya 20 ya kan? Nah perbedaan berat antara adalah 10 Tetapi kalau lebarnya itu Dia hanya berbeda Misalnya kalau yang buah apel ini 1 Buah nanas ini 5 Nah dia berbeda sebanyak 4 Nah, tapi sebenarnya antara lebar ini dia bedanya kan karena dia 4 itu 1 dan 4 itu berarti bedanya sekitar 40%. Sedang, tapi, ee, kalau yang berat tadi kan antara 10 dengan 20, 10 berarti lebih besar yang untuk berat, 10 dengan 4. Tapi kalau kita lihat porsinya, 4 itu lebih besar karena 4 itu adalah 40%. Nah, jadi kita pada kain ini harus pakai scaling yang tepat. Dan pertama yang kedua, kita tadi kan masih ada data-data yang bersifat teks ya, kayak gini nah itu kita buang dulu jadi saya pertama saya akan buang dulu data yang um, yang tidak akan saya pakai jadi yang tidak akan saya pakai itu ada dua yaitu uh, fruit name dan fruit uh, type jadi saya akan drop dulu buah itu adalah ya, buah titik drop yang saya drop itu adalah fruit name Tadi. Oke, oke. Oke. Nah. oke semuanya akses, oke, nah, ya semuanya sudah nemerit Nah, jadi, eh, uh, tapi masalahnya adalah ini adalah, uh, tidak, tidak ini ya, scalingnya tidak, tidak oke. Okay. Uh, yang akan kita scale itu hanya mesh width, uh, dan color score. Jadi, biar, biar gampang. Uh, ini kita pecah aja dulu menjadi X dan Y ya. Oke, okay, buah ini, kalau atau fitur yang akan kita ambil itu hanya hmm, Beratnya Kemudian Lebarnya Kemudian Heightnya Kemudian Score kalornya, Color Score sudah, kan, untuk kolom Y itu adalah buah labelnya. Nah, kemudian setelah itu, kita baru kita lakukan uh, scaling. Jadi, saya akan menggunakan minmax scaler aja. Inmax scaler ini dia yang paling uh, kecil tuh, itu jadi 0, yang paling besar jadi 1 Jadi, range nya itu nilainya antara 0 dengan 1 Jadi saya akan load library nya from sklearn dot uh, mm, sklearn dot preprocess eh from sklearn uh, Import, eh, profesión de humanidad, pre-processing, escalar, pre-processing, nomás voy a hacer, ok, este en oke okay, maaf saya lupa oke okay, baru di sini scalernya saya mau pakai min max scaler bisa juga pakai yang lain itu tergantung anda sukanya pasti saya coba, coba, coba. Saya akan coba pakai min max saja. kemudian x scale x scalernya Scalar fit transform x oh hmm. okay lihat nilainya tadi. <coughs> yang awalnya 192 itu berubah menjadi 0,4 sekian nah jadi nilainya itu dia lebih range nya lebih, lebih ini ya. nah baru selanjutnya saya akan coba pecah dataset oke okay. uh, from sk sk dot model selection import try in, test speed, okay. hmm, train typescript hmm extreme get train x this get train get this ini yang tidak di scale ya train Split itu x koma y uh, sedang oh, kalau ya, biar nanti teman-teman bisa dapat hasil yang sama. Nah, no. sekarang saya kasih yang ada skillnya. baru kita akan coba panggil modelnya hmm, from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier Jadi model yang pertama ini adalah model yang tidak kita kasih data yang udah terskill kita kasih data mentah yang belum terskill tadi ya jadi sini saya akan coba apa sih parameter nya ya neighbors neighbors sama dengan 3 aja dulu ya .fit Uh, X string koma Y string baru ACC1 sama dengan M1.score X test dengan Y test Oh, ada banyak 53%. Mari kita bandingkan dengan uh, kita pakai yang ada skill-nya. Ini dua ya. Nah, lihat. Jauh sekali bedanya antara 53% dengan 93%. Hampir separuh. Jadi dengan Anda melakukan scaling pada metode-metode berbasis jarak ini, maka performa anda itu akan meningkat. Nah, jadi, anda mesti ingat, kalau metode yang anda gunakan adalah metode berbasis jarak, apakah dia mau KMN, k-medoid, nah, itu pastikan melakukan scaling terhadap dahulu. Nah, saya akan mencoba uh, mencari... Uh, kai terbaik ya. Berapa sih kai terbaik? Eh, itu saya akan coba cari dari mmm dari 2 sampai 30 deh. for kai In ka ini saya copy aja ini kami ganti oke okay, oke okay, oke okay. saya butuh sebuah variabel baru di sini akurasi itu saya kosong baru akurasi datang aku Okay. nah ini dia 80 oh nih biar biar cantik ya biar cantik saya akan coba yang jadi X nya itu adalah K kemudian Y nya adalah akurasi hmm. kemudian plt.show ya, ini aja cukup oke hmm. Kan? Nah, dapatlah dilihat nih, kain terbaiknya adalah 5 ya. Kain terbaik adalah 5. Jadi, semakin banyak kanya, performanya semakin turun. Oke, okay, mungkin uh, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Uh, buku ini dapat Di didownload uh, secara gratis di uh, halaman web saya di http ibnudakikilid di, uh, disana akan ada nomor bukunya jika anda memiliki pertanyaan silahkan komen di bawah ini jika anda memiliki request silahkan komen juga di bawah ini saya akan coba untuk uh, menjawab segala pertanyaan dan menanggapi semua komentar anda uh, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh